Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya BNSK official Oke guys jadi video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan preset Alikmoser lagi ya Oke tanpa berlama lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama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 Oke, okay lanjut ke preseden yang ketiga. Eh keempat. Oke, okay, lanjut ke preset yang kelima. oke okay, lanjut ke peset yang ke-6 oke okay, lanjut ke peset yang ke-7 Lanjut ke preset yang ke-8.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 Oke okay guys, selanjut ke preset yang ke-13. <tuh> Katanya cuma teman. Eh, pas ke tujadian. Itu, itu teman atau bahan cadangan. Iya. Yeah. <tuh> Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-14.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 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-17. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-18. oke lanjut ke preset yang ke sembilan belas oke lanjut ke preset yang ke dua puluh biar apa sih pacar baru dipamerin terus akhir <laughs> panas enggak ah disawa gua tuh beda kelas yeah. <tuk> <tuk> <tuk> oke okay, lanjut ke peset yang ke-21 <tuk> Oke lanjut ke episode yang ke-22. Minum jamu, makan eduk. Lupakan masa lalumu. Menjih ini jadi cantiknya aku. uh shit man. <tik> Madan, mari <tik> <tik> Oke lanjut ke episode 23. Oh. Lanjut ke pakai ya. <San> Oke lanjut ke preset yang ke 24 Disarankan pakai headset logis ya Oke lanjut ke preset 25 <San> Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke okay, sampai jumpa di video selanjutnya.